Nanti saat manusia berjubel jubul di padang mahsyar, semuanya bingung di padang mahsyar, gak diajak bicara sama Allah Ta'ala, didiamkan paling sedikit seribu tahun gak diajak ngomong sama Allah Ta'ala, tidak tahu kondisinya surga atau neraka, pada bingung semuanya berjubel jubul mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nanti akan ada yang memberi syafaat kepada kita semua. Siapa itu? Yashba'lana yawmasiham baginda Muhammad Wasallam. Kalau aku di khubir tadi, Analah, Analah. Aku yang akan menolong kalian semua. Jadi kalau kita rajin sholawat, di kiamat saja ditolong, apalagi di dunia. Di saat rutnya hari kiamat, ditolong, apalagi di dunia. Maka orang yang rajin sholawat dan salam, gak kan mungkin gak bahagia dunia akhirat.